Tadi neruskan ngajinya ke Jofur Saya disuruh agak Agak lama, tapi bukan lama Agak, agak lama itu ya 15 menit men. Sambil nunggu ke Idrur Tadi beliau cerita Bahamun itu menjadikan belajar Itu Torekoh, Torekoh itu ilmu Kata Mun, mengajar Jadi beliau saking tawaduknya Enggak pakai bahasa Arab, memang teks hadisnya itu Arabnya itu Ad-dunya mal'unah Mal'unun ma'fiha illa dikrawah wa ma'walahu Awaliman, awal aliman, omu ta'aliman Jadi dunia ini semuanya nanti, Kecuali yang terkait Ingat Allah, ingat belajar, ingat ilmu Saya sering, karena saya ini termasuk peneliti Saya bikin analogi Ada rumah itu lengkap Ada kamar mandinya, ada kamar tidurnya Ada makanannya Tentu yang masuk rumah itu terburuk itu adalah nggak ngerti yang punya rumah itu siapa enggak punya rumah itu siapa Kamu langsung makan, langsung tidur Langsung memanfaatkan isi rumah itu Tanpa ingin tahu yang punya siapa Betapa buruknya itu Nah kira-kira seperti itulah Pengajaran kita di pesantren Pertama yang harus kamu ngerti itu Kamu tahu yang punya dunia ini siapa Kok tahu-tahu kamu pakai minyaknya kamu bor Pak Ari Terus dijual Terus menghidupi sekian banyak Orang itu milik siapa itu udah milik direkturnya, milik Allah pada wawas Jadi memang ngerti itu nomor satu. Jadi, ya sama, kamu mau sini itu harus matur Mbak Ubah sebagai putra bangun tertua, matur Mbak Kalau ngugang saya ya harus lewat Gus Wofur. Jadi, pokoknya harus ngerti dulu, intinya itu harus ngerti dulu. Itu ada orang, Gus, biasa di mare istrinya, itu senengnya sama saya, bukan main karena saya sering cerita, ilmu itu penting yang bikin orang gak kaget tuh ilmu kamu tahu kan istri kamu pantangannya tuh kamu pulang gak bawa uang, dan gitu punya cerita di luar kamu tuh gak macem-macem ya kesau, setelah pulang betul-betul gak bawa uang, ada kabar kamu macam macem istri kamu marah gak marah, setelah marah betul anda harus bangga, karena itu sesuai teori ilmu anda makanya setiap dimarai istri itu dia bilang, ternyata ilmu saya akurat Ilmu saya benar gitu Jadi ilmu itu penting Supaya kalau kita ngalami papa itu tidak kaget Dimana-mana atasan itu Ya marahi bawahan Bawahan itu takut sama atasan Suatu saat kamu dimarahi Pak Ari Ya berarti kok so ilmu ilmu saya mengakurat <guruh> Karena ada ada ilmu yang mengajarkan bawahan marah sama atasan Ya sudah anggap saja itu sesuai teori Jadi enaklah, lah ilmu itu enak Tadi kalau Gus Zofur cerita dulu di Madrasah Sarang sampai di Al-Azhar Takutnya dia itu kalau diancam santri itu goyong Memang ketika saya ngaji sama Mas Sayasaran termasuk sama Mbak Ubab itu masjur itu Kalau ada orang enggak naik kelas itu kayaknya diancam Saya naik atau kembali ke terminal Kiai biasanya takut, itu cerita terkenal Ternyata di al -Azhar sama, tadi ada anak Thailand enggak hafal 8 juz Bawa tiket ke Saya pulang ke Thailand gak jadi orang Pak dosen yang dosa lulus, lah itu di cerita cerita yang diceritakan Sayyid Muhammad termasuk di Abu Abdul Farid juga gitu, ada orang tuh dosanya banyak sekali, kesalahannya banyak sekali, sampai diceritakan itu kesalahannya digelar itu tisatan wat si si matul basar, jadi dokumen kesalahannya itu 99 puluh sembilan per kotak, itu sepanjang mata melihat, sampai orang ini saja karena pasti masuk neraka. Tapi kata Allah, kamu tenang saja. Dan Allah itu sangat, ya, kalau boleh dibahasakan itu sangat fair. Sampai Allah tanya, "Azul amat Kakak Tabati?" Apa, para penulisnya itu boleh sama kamu, jika sentimen kalau kamu jelek ditulis, kalau baik gak ditulis, tidak bisa memang tak salah betul. <laughs> Jadi di antara pertanyaannya, Allah itu Azul Kakak Tabati. Akhirnya terus sampai itu nyata salah berkata Allah la kamu tenang saja kamu punya satu kebaikan terus Allah mengeluarkan satu kotak kecil terus kata orang itu sudah Gusti gak usah Gak penting masa 99 box dilawan kotak kecil tapi di situ isinya itu kalimat la ilaha muhammadur rasulullah ketika malaikat disuruh nimbang sama coba timbang kesalahan yang sebanyak itu dengan dalil kalimat fato satati jillat Ternyata yang menang itu kalimat lain yang ini salah, nggak dia diabaikan. Itu terus kata hadis terakhir, falayas kulo maasimilla Dibanding kalimat ini semuanya itu nggak ada artinya. Karena kira-kira logikanya gini, Malaikat bisa diteror sama Allah. Kamu berani mengabaikan nama saya? Jadi kalau saya dipanggil orang seribu tersatu satu itu milik Gusovur. Kamu berani mengabaikan putra Bama Imun? saya tidak berani. Jadi kira-kira gitu. Malaikat ditanya sama Allah, kamu berani mengabaikan kalimat-lailahil Ya berani. Dia ya sudah menangkan. Jadi intinya itu penting sekali kalimat-kalimat atau Muhammad Rasulullah sujud. Tadi yang diajarkan ke Zufur, apalagi sujud terus dilihat anak, kan senang sekali. Ternyata bapak saya ta ditajud. <laughs> Kalau nggak dilihat, ya diceritakan ke sebagainya. <laughs> Tapi apapun -apa itu supaya analogi ya, agama itu dimulai diantaranya selain Quran hadis isma itu kias, kias itu analogi, ya kayak tadi, kamu masuk rumah di situ semuanya lengkap fasilitas lengkap, kamu pakai aja tanpa terlintas tahu yang punya itu siapa, yang mengizinkan itu siapa, betapa buruknya, sama betapa buruknya kita nikmati alam raya ini kemudian tidak tahu yang punya. Siapa? Yang mengerti itu disebut maharifatul Jika orang yang tidak mengerti itu termasuk dalam riwayat tadi adunnya malau natun malunun ma'fiha illa zikrawah wa mawalahu awaliman awmutaliman. Biar niku ngomong mawan kata-kata sing bingung, benten kulotok jenengan lu bingung. nopo nobo, repot kabel. Ilmu nak ke anu repot. Kulot mawan repot, nambah lagi jenengan repot. Soalnya tak jadi ini swargo ngatur mawan kerjaan seneng. mau cari ke sopir ngawatin. Aduh-aduh sama rene ini, Pak Bes, untuk menghabiskan masalahnya, ya kami subi ilman, sehala wa'ulahu ta'rikan ilal ilaljana. Jadi, sepoknya ngaji dengan adat pesantren, sepoknya sangat senang, harus mengancam-nggancam. Ini wajah-hati bapakku lho. Bapakku lalu sering cerita, orang yang ngomong-ngomong buju ini utangnya ke? ada, yang tempat ngaji diancam rokok. Jadi, ngomong-ngomong dihancam, yang tempat ngaji <laughs> jadi, minjana, minjana, gitu. Kata bapak saya, sepoknya ngaji, aku sangat senang. Alhamdulillah Guru saya juga guru Bapak Sabah Maimun itu kalau ngaji ya guyon Sampai pernah beliau cerita Aku tahu di Salah Noong Ngaji kok guyon terus Diawebamun lucu Mereka aku bisa somojo, moco Caranya rapati iso ya orang bisa guyon Mereka bisa meruntus Rok kitab itu Kalau aku pikir Saki babynya bisa Orang kau berapa Guyon Super nampun ahli kan santai mau guyon Nah latihan kan Tegak jadi <laughs> kadang-kadang gue gue benar nah, Orang tertentu, tapi tentu yang sekali berbangun Yang sekali berorang-orang itu Gue maten maafan, kalau gue pengen Ngerti lah Kenapa yang tidak malun Yang tidak terlaknati itu orang yang ngerti Karena kamu masuk Pertamina harus tahu Direkturnya siapa, prosedurnya kayak Apa, masuk rumah juga gitu nyupir juga gitu Pertama yang harus tahu ini remnya kayak apa Semuanya harus tahu Dan tentu di alam raya ini yang penting adalah tahu Makanya Imam Bukhari ketika cerita Babu Fadilatil Ilm, terus beliau mendalil, Kalau Ta'ala Falam Anahu lah ilahi lewat, babak keadil ilmi. Kata beliau, kalimat yang menyelamatkan dunia akhirat lah ilahi lewat Muhammad Rasulullah. Hanya kata ilmu yang bisa mendahului kalimat itu, yaitu Falam Fa Anahu la ilaha illallah. Jadi kalimat yang sesakral itu, itu gak ada kata yang mendahului kalimat itu, kecuali kata ilmu, yaitu Falam. Fa kata Imam Bukhari, babak keadil ilmi. Geng Maturnuwun Mas Arie, Maturnuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.